Untuk sesi pertama, mungkin saya langsung dengan teman-teman yang akan berbagi. Jadi, format diskusi ini akan lebih kami berharap akan lebih dinamis. Jadi, bukan uh, narasumber yang mempresentasikan makalah atau mempresentasikan hal dasarnya, tapi lebih ke membagi cerita menjawab-jawab pertanyaan. Dan saya sangat berharap teman-teman semua di sini bisa secara aktif terlibat dalam diskusi. Karena saya kira ini menjadi momen menarik, momen yang uh, penting untuk melihat lagi mengkaji uh, ulang sebenarnya kita sendiri setelah 20 tahun reformasi itu sudah terjadi dalam titik dimana apakah demokrasi gagasan atasan demokrasi atau kebebasan ekspresi yang diperjuangkan selama reformasi itu kemudian menjadi bagian, bagian dari laku kesenian kita. Uh, saya mau mengundang mungkin adalah Mas Ucup yang paling kelihatan di depan mata <laughs> uh, Mas Ucup dulu adalah, kita semua tahu, uh, bagian dari presiden paling pagi. -tari. Jadi sa saya kira sangat penting untuk uh, cerita tentang apa yang dilakukan dulu dan bagaimana setelah itu reformasi juga uh, memaksa Para seniman adaptasi strategi-strategi artistik politiknya. Silakan mas depan. Terus ada Mas Aji Warsono. Kalau Mas Aji, sebenarnya kita minta untuk cerita sebenarnya dalam ruang musik itu, bagaimana sih perubahan atau situasi pada saat menjelang informasi dari sekarang. Sekarang Mas Aji penggerak Jazz dan nyujes jadi penggerak festival penggerak penggerak di festival jazz yes. lalu mbak Neni dalam konteks diskusi ini kami saya mengundang mbak Neni untuk bercerita sebagai organisator sebenarnya apa sih bedanya membuat event membuat organisasi event Sebelum reformasi dan sekarang dan dalam konteks uh, ekosistem seni sebenarnya apakah reformasi itu mengubah banyak hal atau menteri kita sendiri sudah menangkap dan membangun satu infrastruktur dan ekosistem seni yang lebih sehat? Oh ada masih Indir Gundawan Mariano? Ya, sorry. Siang ini kita minta menjadi Google agent ya Bisa cerita tentang seni pertunjukan dan sekaligus subscribe Tangan ya Memang e, kita kemarin e, dalam rapat untuk mempersiapkan diskusi ini e berpikir membagi diskusi menjadi dua sesi yaitu Sesi A yang lebih berbicara sebenarnya menampilkan generasi-generasi yang juga terlibat dalam masa transisi Jadi, ketika uh, reformasi sudah terjadi mereka sudah cukup aktif membuat karya atau uh, terlibat dalam jurakan uh, politik, kebudayaan gitu. dan setelah reformasi Ya, tentu saja Masih aktif juga Lalu nanti sesi B Kita akan mengundang-undang teman-teman Dari generasi yang berkarya Melakukan praktik kesenian Setelah reformasi 98 Jadi sebenarnya Ini generasi-generasi Yang dianggapkan Seseorang Seseorang Kalau melihat komposisi audiens ini kebanyakan memang lebih banyak dari generasi yang lebih muda. Mungkin banyak juga yang enggak secara langsung gitu kan mengalami masa-masa dikesenian sebelum tahun 90 juga Saya kira bahkan mungkin banyak yang tidak tidak cuek atau mungkin nggak terlalu memahami dari situasi berkesenian pada saat itu. jadi kita juga berharap bahwa teman-teman yang ada di sesi hari bisa cerita, sebenarnya bagaimana sih e, situasi berkesenian tahun sembilan sebelum 98 jadi apa yang menggerakkan teman-teman misalnya untuk terlibat dalam tidak hanya berkesenian, tapi juga menjadi bagian dari gerakan nah, advokasi atau gerakan eh, politik pada saat itu. kelas punca bisa mulai dengan pada saat itu cerita paling pagi dan mungkin bisa juga merefleksikan paket sebagai individu ya, jadi tidak hanya melihat perjalanan paling pagi, tapi mencintai ini bagaimana, bagaimana terlihat bersama. Terima kasih, Natur Mubun. Uh, selamat siang kepada semua kawan-kawan yang hadir di sini. Terima kasih jika uh, mendengarkan saya penjelasan. Jangan terlalu apa-apa uh, Juga puasa, semacam apa ya. Nama saya Ucuk dan Muhammad Yusuf, tapi biasa saya uh, dipanggil Ucuk. Saya kebetulan masuk isi Jakarta itu tahun 95 angkatan 95. Dan masih kuliah di kampungan. Dua kali saya daftar isi tahun 94 tidak lolos. Tahun 94 saya daftar UPM Akuntansi dan Jakarta Jakarta semuanya tidak lolos. 95 kemudian saya kembali lagi penasaran untuk mencoba daftar isi alhamdulillah lolos tahun 95. Menurut aku kampus Gampingan itu adalah sebuah kampus yang fenomenal. Mana semua orangnya itu pertama kali juga masuk itu menakutkan seram-seram, tetapi juga lucu-lucu, lucu-lucunya lucu nggak sampai kemudian pada awal-awal renovasi ada beberapa kawan yang juga kemudian harus melakukan banyak kegiatan pada waktu itu di kampus ada beberapa performance art, ada juga aksi-aksi kecil, terus kemudian E, termasuk juga inisiasinya di ketika itu bikin ruatan karya, jadi kita kemudian mengundangin kawan-kawan yang mau membakar karyanya sendiri untuk mengembalikan karya itu kembali kepada e, membersihkan karyanya sendiri dengan cara membakar, jadi ada waktu itu ruatan karya itu menurut aku pada waktu itu banyak karya yang kemudian hampir semua rata-rata lah. Tidak semuanya lalu rata-rata karya tentang sosial politik itu sudah mulai intensitasnya naik Sampai 1998, dari beberapa kawan, sendiri termasuk sempat hari Meskipun pada waktu itu aku tidak memiliki tidak tahu dan tidak tergabung kepada organisasi yang manapun Sampai kemudian ada kasusnya tentang PRG 27 Juli, kemudian ada namanya operasi organisasi tanpa bentuk ya pemerintah itu waktu itu aku tidak tahu sama sekali. Jadi ide-ide uh, sosial politik lainnya itu benar, benar tidak tidak terbayang sama sekali bagi rencana basisnya dari dari Jawa Timur dan NU yang kemudian sangat uh, ya manutlah sama pemerintah. Uh, karena yang berarti banyak karya yang kemudian menciptakan bukti sosial. Meskipun aku pikir memang tidak, tidak mungkin kita melakukan yang sangat eh, sangat langsung, karena bagaimanapun kekuatan orde baru pada waktu itu memang sangat menakutkan bahwa untuk membaca buku pram pengalaman pengalamanku itu hanya membaca fotokopi pada waktu manusia itu fotokopi sangat luar kotor pada waktu itu dan itu pun harus kita sembunyikan karena buku-buku itu adalah termasuk buku putih, -buku, buku yang dilarang oleh oleh pemerintah jadi banyak buku yang <tuk> namanya buku itu terang jadi untuk masalah teks itu menurut aku sangat langka, teks-teks yang kemudian kata alat tiap atau apa itu menurut aku sangat langka, pada waktu itu jadi di diri, ke depan sebagai mahasiswa yang masih muda pada waktu itu menurut masih tapi kemudian waktu ketika rekor kebetulan juga isi pindah ke sewa pada waktu itu. 98 itu isi pindah sewa dan aku kurang tahu pastinya itu Mas Wiranto demonstrasi Mas Wiranto itu isi sudah berubah atau belum aku belum tahu pasti Mas Wiranto itu masyarakat biro anti suharto itu tidak di perempatan perempatan wiro belajar itu ada aksi yang cukup besar karena dekat dengan UMJ pada waktu itu jadi masyarakat anak isi sama anak UMJ kemudian jadi memang ngumpulin yang namanya Mas Wilanko itu terus aksi-aksi yang kemudian ada di ada di menurut aku, yang ada di Ujiang itulah yang kemudian menuju empat jago sebagai analisa aku sendiri enggak tahu atau enggak, yang kemudian melahirkan aksi reformasi yang sesungguhnya karena waktu itu kalau aku melihat setiap hari kita ke ke punderan itu itu dibuat itu penuh gitu kita selalu berdesak-desakan untuk mau ke sana apatir pun sangat sulit pada waktu itu jadi memang itu kalau aku hanya mengikuti aja semangat zaman seperti itu karena memang kalau kemudian mengetahui impak Uh, efek langsung, kemudian suaranya su baru seperti apa aku belum mengetahui secara analisisnya secara pasti seperti itu tapi kemudian bahwa mengikuti aksi-aksi itu tiap hari sampai bengkrok, sampai kemudian aku pernah berhadapan berha uh, langsung dengan tentara itu sekitar 10 meter aku membawa batu, dia membawa senjata lebih baik kalian aku lari daripada melempar batu karena dia membawa senjata dan tahu sendiri waktu baru pada waktu itu mudah sekali menembak. Dan memang kejadian yang ada dua, dua itu cukup parah sampai kemudian juga ada beberapa kawan yang menurut aku juga yang menginisiasi terjadi melakukan pembakaran Patung Soeharto. Itu suatu sesuatu yang menurut aku sangat fenomenal. Ada bener dan juga ada pembakaran Patung Soeharto yang kalau nggak salah tokoh-tokohnya pada waktu itu. Ada Iwan, antara Iwan, Tipu, SKPD, Istana Politik, dan beberapa tahun yang lain, itu memang dapat bersatu dan kemudian setelah itu yang aku tahu mereka harus menyembunyikan dirinya, tidak boleh menolongkan dirinya karena kasus pembunuhan sudah mulai kita dengar. Ehm, setelah itu, beberapa kejadian ramai di di UGM sampai kemudian. Uh, ada yang di yang kebetulan di Kijayan aku tidak bisa ikut karena harus manggung sama grup band itu yang namanya Orkes Melayu Sekar Maju pada waktu itu jadi uh, kebetulan hanya lewat saja di tapi kita lihat kondisinya bahwa situasi itu sangat mencegah kemudian reformasi terjadi aku kebetulan ke Kalimantan, ke aku pulang karena memang harus mengurusi urusan peningkatan Desember itu sudah mulai ojek pernikahan. Kebetulan pada waktu itu aku perjalanan dari Jogja ke Lumajang, aku melewati Solo. Disitulah letak waktu itu, siang-siang kita -siang melihat banyak kerusuhan dan pendarahan di Solo. Bagaimana terjadi aksi bakar-bakaran yang di Solo itu terjadi. Kembalinya aku dari Lumajang, aku melihat banyak teks asli di bumi, di bumi asli. Semua tempat-tempat itu kemudian belah sama asli buktinya kan? itu, jadi memang kasus uh, pembakaran kemudian pemerkosaan atau apa disuduh memang real terjadi, karena tidaknya langsung meskipun dari dalam bis karena bis itu mencari jalan tikus untuk menyelamatkan dirinya, tetapi kita bisa masih melihat orang-orang aksi melakukan pembakaran. Jadi itu pengalaman 98. Setelahnya kemudian di, di Aku pikir itu setelah Suharto merangkul dirinya. Yang ada di Terus kemudian, Aku kembali ke Jogja. kamu sudah pindah. Ada satu ruangan yang selama itu, selama ini dipakai oleh kawan-kawan untuk beraktif Jadi di posisi namun itu ada ruangan khusus yang bisa dipakai tidur, bisa buat bikin karya, mabuk bareng, atau apalah di sebuah satu ruangan dan masih ditempati dan aku selalu juga nongkrong di situ jadi aku kembali juga di Jogja tempatku masih tak nongkrong kemudian masih ada beberapa kawan yang juga nongkrong kemudian baru kemudianlah terjadi ide-ide bagaimana eh, menggagak sebuah organisasi kesenian, kebudayaan pada waktu itu kemudian kebetulan kita juga dekat dengan kawan-kawan KPRP pada waktu itu Komite, kemudian, kemudian rakyat perjuangannya, apa untuk untuk perjuangan. Nah, kebetulan kemudian terjadilah diskusi-diskusi dengan kawan-kawan itu. Kemudian mulailah terbit buku-buku, buku-buku yang lama disimpan oleh kawan-kawan itu. -kawan. Kemudian banyaknya sudah bermunculan. Artinya kita selama ini tidak tahu kawan-kawan itu punya buku-buku apa saja. Tapi kemudian setelah reformasi mulai bermunculan kemudian pada tahun-tahun juga tentang buku-buku itu semuanya mulai bermunculan pasca itu kemudian sudah mulai terbangun dan menurut aku itu adalah eh, memang euforia reformasi dan eh, <tusk Triple> karena yang aku tahu bahwa semua organisasi setelah pasca soeharto itu e itu kemudian bangkit semua dari ujungnya dari yang baik, dari yang kiri dan yang kanan yang kemudian aku amati juga Intensitas kawan-kawan yang tadinya di sini lupa itu melahirkan karya-karya penting -karya sosial itu kemudian juga mulai menurun. Kemudian kita juga beranggapan bahwa sepertinya menganggap bahwa permasalahan Indonesia selesai setelah datangnya Soeharto. Mungkin itu pandangan subjektif kami yang ada di, di lingkungan itu pada waktu itu. Akhirnya kemudian kami menginisiasi lainnya dan bantuan beberapa kawan yang ada di LPRB atau kawan-kawan yang ada di BUSAPAT UBM pada waktu itu. <tuh> Tarif lahir 21 Desember 1998 jadi memang masih hak-hakannya reformasi pada waktu itu yang kemudian juga memiliki asas kita sepakati pada waktu itu namanya demokrasi perakyatan yang kemudian itu adalah membangun solidaritas kepada masyarakat yang tertindas secara simpelnya seperti itu kami pada waktu itu menamakan diri sebagai lembaga budaya kaitan tarifati bahwa juga kemudian pada waktu juga ada terlibatan untuk mendesain logonya tarifati. Terus ya itu ada perdebatan waktu itu ada perdebatan itu kita saling uh, ngancurin desain uh, desain uh, logo nya terus kita deklarasi namanya lembaga budaya kerakyatan taring kita deklarasi di LBH Yogyakarta pada waktu itu. Ya, ada kita pameran juga di LBH pada waktu itu di detail banner pertama. Tapi sebelumnya, itu lahir, kita pernah bikin pertama banner pertama itu kita pilih, itu di UGM, di pinggiran, itu judulnya kembalikan militer ke barat. Dan pada waktu itu sebuah... Saya itu sudah ungkapan itu keras, memang tidak ada dokumen lainnya. Kita buktinya di Drasabah, depan Drasabah itu sama kawan-kawan di APRP. Kemudian kita pasang di Jenderal itu kembalikan militer ke Karena pada waktu itu 38 milisi gratis masih dimiliki oleh militer di panglomen. Jadi memang kekuatan militer pada waktu itu memang sangat, masih sangat kuat-kuatnya. Tapi tidak tahu, karena keberanian anak muda pada waktu itu, ya sepani saja sembilan 19 itu 19.000 namanya sudah temukan tarik padi lambangnya banyak belum tapi mudah setelah deklarasi di di ya hari yakarta di kaum itu setelah mulainya e, bergeraknya tarik padi karya karya pertama tarik padi itu ya tadi itu berdeklarasi pertama sebelum deklarasi tapi setelah deklarasi itu adalah Poster-poster horizontal. Karena kita melihat bahwa dengan banyaknya, dengan bangkitnya banyak organisasi yang yang hidup selama waktu baru itu, itu kemudian <tuh> lahirlah banyak partai. Dari bisa partai yang kemudian kita coba sebelumnya, itu kemudian lebih dari 50 partai di Indonesia. Dan bayangkan, termasuk Partai juga pada waktu mengikuti uh, pemilihan. Dan kemudian terjadi kerusuhan di Sambas antara etnis, eh, budaya dan antara suku budaya dan suku Madula pemantian. dan juga kerusuhan agama yang ada di Ambon, yang ada di Ambon, antara agama itu yang kemudian menginisiasi kita untuk bikin eh, karya poster-reposter kopi horizontal yang kemudian kita sebar juga ada beberapa kawan yang juga mendukung itu kita juga sekitar di bulan itu kita sebar dengan kaitan juga kayu dan kita pasang di jalan sebagai street art kemudian Ya itulah yang menurut aku, momen pertama kita menempel poster di jalan-jalan di seluruh banyak kota karena kita menggunakan banyak jaringan kawan-kawan untuk menempel dan menyebarkan itu ribuan poster yang kami ingat karena ada yang bilang sampai 10.000 karena sebagian yang tidak secara keseluruhan ada yang kemudian kita terpaksa menggunakan, kita transfer sabtu. Tapi sebagian besar tetap bertengah cukup kayu dengan semangat anak muda meninjau setiap hari. Ini. Kita masih meninggali, kita tinggal di kampus gambingan. Pada awalnya ketika satu ruangan kemudian yang kawan satu yang berani namanya Istur itu kemudian berani meninggali satu tempat yang ada di dalam karena sebelumnya kita tahulah kawan-kawan di itu isu tentang hantu di gambungan itu berdapat tapi Hestu itu pertama kali dia berani tinggal di dalam kita kan hanya di luaran di pinggirannya, tapi tapi Hestu berani di dalam kemudian lahirnya kawan-kawan juga mulai memiliki kegiatan itu kelasnya itu jadi kemudian semakin lama ruangan itu kemudian penuh banyak kawan Jadi satu kawan bisa memiliki satu ruang kelas makanya -kadang karek yang lahir dan di sana cukup besar-besar suku besar-besar karena ruangannya juga memungkinkan aksi, demonstrasi selalu titiknya dari dari kambingan sampai 2003 lah 2003 kita pindah tanah diambil oleh pemerintah bagi aku sendiri yang tadinya aku tidak mengetahui masalah sosial politik secara detail atau seperti apa yang aku tahu bahwa hanya belajar estetika kesenian Kemudian ketika awal reformasi aku mengikuti hanya mengalir saja, kemudian sampai kemudian mengerucut menjadi tarepati itu sebuah eh, fenomena alam yang baru bagi aku, karena ada beberapa pemahaman wilayah-wilayah tertentu yang belum aku ketahui sebelumnya menjadi terbuka bagi aku dan menarik untuk eksplorasi. <tuh> Tony adalah Tony Volonero, itu Presiden Pertanyaan pertama Taring Padi dari 1998 99 dan dari 1999 sampai uh, uh, 2000-2002 aku uh, momen yang menarik bagi aku sendiri kemudian adalah kita bikin festival namanya Festival Muntisawak ini adalah sebuah momen yang menurut aku uh, keberuntungannya Taring Padi karena enggak tahu memang momentumnya memang menurut aku Pak bahwa kita membuat festival Menteri Sawah kita sama dengan Karang karena dan salah satu yang pada waktu itu kita pergi ke dusun di Blangu sana di sebuah perkampungan sawah isu yang kita bawa adalah masalah e, pertanian organik pertanian organik sampai kemudian di festival Menteri Sawah dan kebetulan banyak menurut aku media yang baru bangkit juga harus akan sebuah informasi yang baru maka kemudian bagaimana resmi panggungan itu dibuat ke banyak uh, media dan banyak awak kawan yang mengatakan tentang. berapa lama bu? Uh, masih banyak? iya, sedikit, sedikit mungkin uh, satu notasi terakhir terus setelah itu uh, mungkin tahun pagi bagaimana setelah mendirikan cinema atau setelah itu tahu informasi bagaimana kemudian tahun pagi sendiri bertransformasi hmm. dan masuk juga menjadi sebuah cinema memasuki apa ya satu realitas kesenian yang lain hmm. ya memang ini adalah memasuki bahasan menggunakan isu-isu uh, uh, politik Ya. Karena, anak, karena analisa yang mungkin terjadi setiap hari hati, kita melakukan tes uh, diskusi atau apapun itu. Ya. ya. Itu terjadi saya minta karena juga semangat mudah kita di satu ruangan tertentu yang kita bilang itu kita sporting lah itu seperti. Wah, itu tempat yang sangat mewah bagi kami. Menurut aku itu, kita pernah membuat sebuah kampung percobaan demokrasi itu bayarannya. Kampung asri namanya. Tapi memang banyak seniman yang kemudian, uh, uh, nebeng di situ, kemudian beraktivitas, berkegiatan, kemudian kita bikin acara malam bulan purnama, kemudian kita bikin zain, trompet rakyat yang tapi setiap bulan, kemudian aksi demonstrasi hampir dua minggu seminggu itu dua sampai tiga kali pada waktu karena memang tuh politik memanas semakin lama semakin mana kekuatan pro demokrasi juga semakin lama semakin seperti karakternya mencair kemana-mana tapi kekuatan kekuatan kanan bagaimana menjadi semakin, semakin solid dengan ya dan begitulah kemudian juga ada demokrasi referendum itu salah satu juga, kemudian juga ternyata referendum tiga bulan gratis juga kemudian berkurang karena terus. Ya, itulah kemudian bagaimana taring padi mengikuti situasi politik pada waktu itu. Aksi-aksinya kemudian begitu pola sampai kemudian ketika yang cukup panas sekali telah ketika bus mau diturunkan itu situasinya itu panas sekali di sendiri waktu itu gelar-gelar itu, itu itu kalau justru ya memang sangat panas sekali lah. artinya memang gampang bersulut pada waktu itu terbukti juga beberapa yang bisa, di Jawa Timur sudah terjadi juga gitu. tapi ya memang kita masih mengikuti isu, -isu nasional daripada juga seperti itu aksi, demokrasi, bikin ngapa, bikin poster, bikin uh, musik, bikin uh, pam, sepang karena di lapangan itu juga luar. 2003 kita memutuskan untuk merubah diri kita sendiri. Tempatnya sudah akan terangkari lagi, kita hilangkan, kita menjadi komunitas. Ada beberapa alasan yang mendasari bahwa stigma. Stigma Letra dan BKI itu berarti sangat kentalnya kepada kami pada waktu itu, makanya kemudian kita memiliki untuk menghilangkan yang namanya lembaga kebudayaan Saya karena kita ingin lebih buka kepada semua kawan-kawan, kita tidak mau bagaimana stigma-stigma seperti mas. itu, kemudian menghalangi kita untuk bergaul atau berkesenian bersama, itu juga salah satunya, kemudian tanpa struktur, karena semuanya bisa menjadi koordinasi, koordinasi, koordinasi acara dan volunteer. Jadi kita memang siap mencair karena kita pindah basecamp, kita udah ngontrak di depan kampus, isi. E, jen, e, tarif padi lama diambil oleh yang mempunyainya. Di sana kita kemudian juga e, mencoba e, menggandengkan anak-anak yang lebih muda untuk belajar tugasnya sama dengan orientasi kesenian semakannya tarik pagi perjalanan waktu memang cukup banyak kawan-kawan itu datang dan pertimbangannya itu kemudian nggak kita memilih untuk terbuka seperti itu ya kawan-kawan pergi itu tidak terbebani dengan hal-hal yang apa gitu. sehingga kita bisa lalu asal untuk makanan seperti tanembari selama kita masih bisa mengikuti kerja-kerja tanembari -kerja generasi memang datang mengikuti dan, dan pola pikir dari generasi awal sama generasi sekarang yang dari tanembari itu perbedaannya cukup jauh semangatnya juga cukup jauh uh, artisnya juga cukup jauh ada ada pergeseran lah yang jelas ada pergeseran Aku sendiri mengalami secara tidak langsung baik secara karya-karya aku yang eh, individu mau tidak mau mau tidak mau itu dengan karya-karya tarik padi itu memiliki kesamaan karena kadang kemudian yang aku ya kadang berdesain sebuah karya tarik padi dan aku juga desain karya aku sendiri kadang ada campuran tapi aku sangat tetap di uh, mencoba untuk mengeksplorasi Dulu, diri itu sendiri dan keadaan itu, uh, itu sendiri di dalam konteks pola pilih itu sendiri, meskipun uh, tempat harus nilai-nilai polis, sosial politik itu tidak nanggap. Dari situ. Kalau saya untuk refleksi bagi aku yang sekarang, dari segitu banyak penyata rewati, kita berorganisasi, kita bekerja sama dengan seru banyak organisasi di Jogja maupun di luar Jogja kita pro demokrasi harus mengetahui watak demokrasi seperti apa dari banyak aliansi, dari banyak komite, dari semuanya tidak pernah menjadi sesuatu yang menjadi sangat kuat karakter ini bukan bukan harus kita boskan pertanyaannya atau kita harus mencari solusi yang lain karena banyak sekali energi yang terbuang dengan kita tahu bahwa kita melakukan kegiatan yang selama ini kegiatan seperti itu ternyata tidak memiliki efek dobrak yang cukup meyakinkan makanya bagian aku seniman-seniman yang lain dengan caranya masing-masing bagaimana kita mencoba menemukan formula-forma baru Ketika kita membicarakan masalah politik dan usia Memanginkan sebuah perubahan Kita menggunakan Mencoba menggali cara-cara berhubungan Cara-cara lama kita terbukti sampai sekarang Tidak dapat dapet untuk Menggoyakan pemerintahan ya. Atau kita menggoyakan Tapi bukan membutuhkan mata pemerintahan Bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan Karena kita juga <tuh> <tuh> <tuh> tepuk